Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi di harapan sahabatku rakyat Indonesia Disadur, Disadu dari media online muslim trend Dengan judul Uang hasil alam Indonesia Full didikmati Singapura Air Langga Gencar selesaikan revisi aturan DHE. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Tengah Gencar mempercepat penyelesaian revisi peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2019 terkait devisa hasil ekspor atau DHE. Pasalnya, Air Langga menyebut sejauh ini hasil dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam Indonesia seluruhnya dinikmati oleh Singapura. Beberapa regulasi yang didorong ditujukan untuk sumber daya alam dan juga hiliras, hilirisasinya. Dan semua dipisah ekspor itu masuk dalam sistem keuangan Indonesia. Tuturnya dalam acara CNBC Ekonom Outlook 2023 di Jakarta Selasa 28 Februari 2023. Air Langga menyebut dengan regulasi baru tersebut eksportir wajib memarkir DHE di Indonesia selama minimal 3 bulan dengan batas penyimpanan di atas 250.000 US USD. Kemudian jumlah yang disimpan sebesar 30 daripada dipisah tersebut berdasarkan data yang ada di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. 30 itu bisa ditahan dan tentunya ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan. Jelasnya, menurut Erlangga, hal ini diharapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Jadi kita tidak hanya mengekspor SDA-nya saja Tetapi hasil dari SDA-nya juga harus bisa dinikmati di dalam negeri Sebab selama ini seluruhnya dinikmati di Singapura bungkasnya nah itu beritanya kawan ya artinya bahwa selama ini uang hasil alam Indonesia full dinikmati Singapura nah berarti kan ini melanggar amanat konstitusi pasal 33 undang-undang dasar 45 khususnya ayat 3 Padahal kita senantiasa sudah sering diingatkan oleh Bapak Prabowo Subianto, terkait pentingnya menjalankan amanah konstitusi pasal 33. Inilah yang pernah selalu disampaikan Pak Prabowo, yaitu kebocoran-kebocoran-kebocoran. Ini bocor, masa iya kita negara yang kaya, hasil alamnya melimpah ruah, kok yang menikmati Singapura? Nah, berarti ini kan banyak yang salah dalam sistem negara kita ini, terkait ekonomi. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan Pak Prabowo pianto agar rakyat Indonesia itu bisa menikmati hasil alamnya sendiri, hasil alam bangsa Indonesia yang kaya ini. Nah, ini kawan, ini adalah perjuangan dan ini kita harus bersama-sama. Ya, Jangan biarkan segelintir kapitalis rakus menik yang hanya bisa menikmati hasil alam kita Kemudian dinikmati oleh banyak negara asing seperti Singapura nah, Inilah yang jadi dilema saat ini kawan Dari sejak bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang Sumber daya alam kita belum dikelola dengan baik dan benar dan kalau kita tengok sejarah kebelakang sebelum Indonesia merdeka di Nusantara ini melimpah ruas sumber daya alamnya kekayaan alamnya yang membuat negara-negara Eropa Eropa datang ke sini seperti Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis. Itu datang ke Nusantara untuk menguruk sumber daya alam kita, dan mereka membuat perusahaan bersama yang disebut POC itu di zaman sebelum kemerdekaan. Nah, kemudian bangsa Indonesia, ya, Nusantara ini berjuang untuk memerdekakan diri menjadi sebuah negara, yaitu Indonesia, dengan harapan agar sumber daya alam yang ada di Nusantara ini bisa dikelola dan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dari berbagai suku-suku, dari berbagai kerajaan-kerajaan, kesultanan, biar bisa dinikmati. Tapi faktanya, setelah NKRI berdiri, Indonesia merdeka tahun 1945, sampai hari ini ternyata sumber daya alam yang malim ini belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ya? Yang nikmati hanya sekelompok orang, kapitalis rakus. Yang nikmati bangsa asing. Tentunya ini kan pengkhianatan. Ya. Sambil minum kopi dulu kawan, minum kopi, landai-landai, ya. Makanya kita butuh berjuang. Ya, yang belum subscribe, subscribe, bagikan videonya kawan ya, jangan terlena, bagikan videonya biar banyak yang tahu bahwa di eh, hasil alam Indonesia selama ini full dinikmati Singapura nah padahal Singapura itu menjadi negara besar apa, negara maju ekonominya maju tapi tidak ada sumber daya alamnya ini yang lucu sedangkan kita sumber daya alam melimpah. ruah begitu begini aja. Eh, aneh. Jadi ini memang kita butuh pemimpin yang kuat, yang ber berper, yang teguh, yang memang betul-betul ingin bangsa ini Pak semakin maju. Ya, diantaranya Pak Prabowo lah. Prabowo Subianto. Kenapa? Sejak Pak Prabowo mendirikan partai 15 tahun yang lalu, visi-misinya sumber daya alam hanya saja belum ada kesempatan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tapi yakinlah di siapa Prabowo bisa memimpin bangsa yang besar ini. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya punya keyakinan. Pak Prabowo akan menjalankan visi-misinya, cita-citanya. Untuk membuat bangsa Indonesia semakin maju. Rakyatnya sejahtera, makmur, berkeadilan. Ya, karena pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar. Nah, contoh-contoh negara-negara maju yang sudah ia ya, mengelola sumber daya alamnya, kemudian maju ya, seperti Amerika, Rusia, Turki, dan like, Cina. Masa kita tidak bisa? Nah, bagaimana menurut sahabatku? Bagikan videonya, kawan.